Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sahabat-sahabat semua telah kembali di channel ini Inilah kenapa Bantuan PKH belum cair Atau belum tersalurkan Sebelum kita lanjut Bagi sobat-sobat yang belum subscribe Silahkan di subscribe, like dan share video ini Kepada sobat semua Pengumuman penting bagi KPM penerima PKH Inilah alasan Bantuan PKH Tidak tersalurkan yang pertama data DTKS tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan yang kedua KK atau NIK belum padan sama di discapil atau NIK ganda yang ketiga ART menghilang di data DTKS atau tidak terkaper bantuan PKH yang keempat kpm PKH itu juga mendapat bantuan yang lain selain PKH. Ini sesuai dengan mungkin kendala-kendala lapangan banyak KPM PKH itu juga menerima BLT, bantuan-bantuan yang lain. Yang kelima ini status pekerjaan yang tidak masuk kriteria penerima bansos. Yang keenam data belum masuk Dapodik sekolah dan data catatan rezeki Allah Subhanahu wa taala nah yang ketujuh terjadi human error system di aplikasi nah sobat-sobat ikhtiar dan solusi perbaikan atas kendala-kendala ini atau ke pengecekan data apa ikhtiar atau solusi yang pertama yang pertama bawa kakak sobat ke desa ya atau puskesos kemudian samakan ke operator desa setempat melalui DTKS yang kedua kalau data sudah terbukti update, tunggu proses perubahan data. Yang ketiga, solusinya berdoa sambil berusaha dan ikhtiar jangan patah semangat. Karena paradigma bansos tujuannya untuk merubah pola pikir, mindset kita supaya jangan terlalu berharap untuk terus dibantu oleh pemerintah. Nah yang keempat, insya Allah keluarga penerima manfaat masih bisa ikhtiar atau usaha untuk hidup tanpa mengandalkan bansos yang hanya bersifat sementara dan kapanpun bisa berubah kebijakan atau bisa juga diberhentikan programnya. Yang kelima, KPM harus tetap ikhtiar mencari nafkah, jangan ngandelin BLT atau ke bansos. Mari kita jaga nama baik PKH dengan tidak saling fitnah, menyalahkan si A, si B, sehingga nama kita tidak masuk lagi. Ya, saling iri, ya, jangan saling salahkan satu dengan yang lain. Nah, ikhtiar yang keenam, semoga ibu bapak semua sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan sejahtera, bersyukur, dan jangan kupur nikmat untuk apapun yang terjadi. La insa kartum la azi danaku wala nah pintar-pintarlah bersyukur terima kasih sobat-sobat semua jika video ini bermanfaat bagikan kepada sobat yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh